Di acara IMA 2021 semalam di channel Youtubenya RCT Entertainment, ini sudah trending 19. Wow, luar biasa banget ya kekompakan, kesulitan dari fans sejati yang selalu mendukung karya-karya terbaik idola kesayangan kita. Yuk bisa pucuk, mudah-mudahan duet baper ini bisa trending nomor satu. Amin, ya robal alamin. Postingan tersebut di kembali oleh akun malaikat pencatat Leslar. Ada kalimat caption yang dituliskan di postingan tersebut: "Tugas kita hari ini kawal sampai pucuk." Tuh, persahabatnya diingetin. Tugas hari ini kawal sampai pucuk untuk duet baper Lesti Fit ungu. Banyak tanggapan komentar yang diberikan, banyak respon yang selalu diberikan oleh para fans sejati, yakni dari akun Instagram Putri Anafa mengatakan. Dede di TV nganu trending terus, luar biasa, katanya para sahabat, ya Ratu Trending, itulah kesaingan kita Les Di Dan ke kabar berikutnya juga persahabat perhatikan, ada sebuah kabar yang tentunya membuat kita semakin bangga juga kepada Dede Les Di De yang diunggah oleh akun Bupol. Polisi Leslar ini mengunggah sebuah postingan kalimat komentar di Twitter, persahabat ya. Ada komentar dari akun, atismayfanda, mengatakan dalam sebuah kalimat komentar. Ini manusia so di Twitter yang protes Lesti menang malam di ini di Ima, sampai kesel sekelas rosa. liodra dan lain-lain kalah, mohon maaf loh pada ngepot kagak, jujur Lesti votenya paling gede woi, katanya persahabat ya. Kita lihat juga ke slide berikutnya. Sampai fans Leodra aja kagum bersahabat yang mengakui kemenangan Lesti. Dari akun Karina Energy mengatakan dalam sebuah kalimat komentar, Gue fans Leodra tapi emang ngakuin kekuatan fans Leslar itu gak ada lawan, plus militan banget jadi emang layak menang. Menurut gue yang ngomong kayak gitu karena gak tahu penilaiannya, itu berdasarkan vote. Ya, kali kita udah capek-capek nge tapi penilainya tetap bersegancuri katanya tuh. Fans Liodra aja mengakui kemenangan Lesti Dikejora dengan kekompakan dari fans sejati Leslar Lovers. Memang kekuatan fans Leslar? Gak ada lawan katanya persahabatnya. Militan banget. Mudah-mudahan selalu kompak dan selalu solid mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita. Banyak tanggapan komentar juga dibanjiri respon oleh para fans sejati yakni dari akun Puspita 547 mengatakan dalam kolom komentar yang Ami aja gak ada vote-votan diborong Alhamdulillah apalagi ini yang vote-votan mana transparan ya kita gaslah kalau idolanya mau menang stok kompakin votingnya banyak tuh sahabat dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Nurul Rahmatika198 mengatakan Emak-emak yang super sibuk urusan rumah dan anak-anak aja rajin Nengokin fanbase untuk ngevote dede Alhamdulillah para fanbase kompat untuk selalu ngingetin ngevote Beslah pokoknya lesla lovers berkah-berkah terus karir dede mah amin Masya Allah banget ya Mudah-mudahan tetap solid mendukung karya-karya dari Lesti Kejora maupun kakak Rizky Bilar Sini sudah terbukti banget ya bahwa fans Sejati Lesnar itu sangat kuat banget Kalau kata fans Leo Drama ada lawan persahabatnya Masya Allah Dan untuk ke kabar berikutnya ada sebuah info penting dari Indosiar. Bakal ada acara yang sangat luar biasa juga di Indonesia dalam acara Anugerah KPI 2021 yang akan tayang hari Jumat 17 Desember live pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai lupa jangan sampai ketinggalan juga pastinya kita akan disuguhkan vitamin-vitamin bahagia mudah-mudahan lestik Kejiora dan resipi pilar menjadi bintang tamu di acara tersebut. Ada kalimat kansan juga yang dituliskan di postingan tersebut Jangan lewatkan penghargaan bergensi SD KPI Award 2021 yang akan segera hadir di Indosiar Jumat 17 Desember 2021 Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar Kira-kira siapa aja yang bakal membawa pulang penghargaan tuh persahabat? Kita lihat di kolom komentar Banyak respon dari para fans sejati Leslar yakni dari akun pujiani16 mengatakan bismillah semoga ada leslar ada juga komentar lain diberikan dari akun 245 45 yang nunggu level mana suaranya tuh bersahabat ya pastinya para fans nunggu banget kehadiran idola kita Lesti dan Rizky Billar untuk berikutnya juga ya bersahabat kita lihat ada sebuah info penting, persahabatnya yang diunggah oleh Bu Paul yang merepos kembali info unggahan dari Kak Mailan. Ini soal acara KISS World 2021, yang mana KISS World 2021 itu diundur setelah hari ulang tahun Indosiar. Persahabatnya, tepatnya di bulan Januari, bukan di bulan Desember, Ini Perhatikan. Kalimat yang diinfokan oleh Kak Melan lewat IG pribadi miliknya persahabatnya dan untuk selanjutnya juga di sini ada sebuah ungkapan spesial yang kita dapatkan ada sebuah komentar dari akun Latif yang berkomentar di postingan Kakak Bilar selain mimpi attitude adalah hal yang sangat penting tahun 2020 syuting bareng Rizky Bilar di singkat topeng kaca SCTV. Dari awal ketemu di lokasi syuting, saya yang hanya ekstras pada saat itu terkadang sering tidak dianggap di lokasi oleh orang lain. Saya yakin someday Bilar bakal sukses karena attitude yang baik di antara artis lain cuma Bilar yang mau nongkrong sama kru. Dan ekstras sambil bercanda dan makan gorengan dan sekarang saya ikut bangga lihat pencapaian Bilar. Sampai saat ini semoga sukses selalu bro, tetap rendah hati dan selalu membumi respect. Wow! Masya Allah banget persahabatnya hingga langsung dijawab nih Oleh kakak Bilar Kakak Bilar mengatakan Mas apa kabar semoga sehat dan sukses ya amin Masya Allah banget ya luar biasa Tentu kita mendapatkan kabar bahagia juga langsung dari teman kakak Bilar Yang tentu kakak Bilar adalah orang yang sangat baik Itulah yang diungkapkan oleh sahabat-sahabat terdekatnya Sudah terbukti persahabatnya. Alhamdulillah mudah-mudahan selalu banyak dukungan dan support dari orang-orang baik. Untuk berikutnya juga persahabatan jangan lupa untuk mendukung idola kesayangan kita Leslie dan Bilar di acara Hip Award 2021. Nominasi pasangan paling ngehip nih Kakak Bilar dan Dedek Les nih Yuk kita voting, kita doakan yang terbaik.